berjuang ais percuma Tapi kau selalu baru pilih dia Ay, biar sudah sa permisi lewat Mungkin kau bisa jadi sapu lewat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 Tapi goreng pigi dan terangkan bikin sa game Buat apa dan lem? level tapi dem. Astaga naga, hati terang mampu ko jaga Apalagi jiwa raga, kotukar dalam satu kali laga Hei, usinawe, parik dengko, peremawe Silahkan pigi bila kau senang, ganangan ini nanti saat tebang yeah. Saswara suaranya na, wafurnai, berobet na, bako karena ya karena Seni super juangnya ispercuma Tapi kau suruh baru pilih dia Hai biar sudah sepengisi lewat Mungkin kau tak bisa jadi satu lewat Aduh sayang yey Kau bagaimanakah Hati tak bisa macam susah mereka Simpan cinta I'm